idola kesayangan kita di kabar pertama kita awali dengan momen semalam persahabat ya ketika Papa B tentunya berada di rumah Torik Halilintar untuk mengikuti acara buka bersama keluarganya Torik persahabat ya Masya Allah, dengan sahabat-sahabatnya juga dan Papa B ketemu dengan Kak Marcelino Masya Allah mudah-mudahan sehat terus semoga selalu dikelilingi oleh orang baik dan kita makin bangga banget ya ketika melihat Papa B Dikelilingi oleh orang-orang baik, ada Gus Miftah, ada Atahan Lintar ada Bang Rakesh juga di sana. Masya Allah, sehat selalu. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Amin. Kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada potret Papa Billar bersama Opa Faisal, Masya Allah banget ya Alhamdulillah, dikelilingi oleh Orang baik, namun juga dia ya, Di postingan ini begitu banyak pertanyaan Komentar, diantaranya dari Akun AMS Rahmatul Janah Mengatakan, serius nanya Ini Papa El lagi di rumah siapa Tadi lihat story penasaran ini rumah siapa Karena udah dijawab nih persahabat ya. Papa Bilar berada di rumah Torik, karena Torik mengadakan Acara buka bersama di sini juga ada jawaban dari akun Dinda Aryani 97. Rumah Torik, dia bikin acara bukber. Torik itu tetanggaan sama Leslar. Rumahnya dekat sama Leslar. Tuh, sudah dijawab persahabat ya. Papa B berada di rumah Torik semalam untuk menghadiri acara buka bersama. Di rumahnya Tarik Halilintar Mudah-mudahan per sahabat Bapak Bilar tetap terjaga Dan terjalin silaturahminya dengan Siapapun itu Kemudian juga berikutnya per ada potret Bapak B dengan tentunya Bang Deri Ada juga bersama dokter Oki Per sahabat ya aduh luar biasa Saya terus pokoknya makin bahagia sekali Ketika melihat Bapak Bilar Aktif kembali bersosialisasi Dengan tentunya sahabat-sahabatnya Semangat Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan. Amin. Kemudian juga persahabat berikutnya di sini ada kabar yang sangat membahagiakan Alhamdulillah persahabat informasi langsung dari SCTV Bunda Lesti Kejara tentunya masuk di tiga kategori nominasi Yang pertama adalah penyanyi dangdut paling ngetop Bunda Lesti alhamdulillah masuk di kategori penyanyi dangdut paling ngetop Dan yang nomor 2 kategori video klip paling ngetop untuk lagu sekali seumur hidup Untuk selanjutnya Alhamdulillah juga Bunda Lesti masuk kategori lagu dangdut paling top Lagunya juga lagu sekali seumur hidup Ciptaan Kadibal Masya Allah banget bersahabat Ini suatu kabar yang sangat membanggakan sekali Alhamdulillah Bunda Lesti kejaran masuk Di tiga kategori Yuk sama-sama kita support yang terbaik untuk Muda lesti mudah-mudahan bisa memborong piala penghargaan tersebut informasi juga langsung dari SCTV mengenai mekanisme voting SCTV Music Award 2023 perhatikan persahabat untuk cara voting di media sosial kalian tentunya harus berikan like pada salah satu foto penyanyi atau lagu favoritmu di twitter facebook dan instagram cara voting di sms ketik SMA kode spasi nama nominasi favoritmu kirim ke 97288 tarif Rp2.000 per SMS untuk selanjutnya para sahabat, syarat dan ketentuan voting SCTV Music World 2023 yang pertama voting di media sosial dilaksanakan melalui Twitter, Facebook, dan Instagram dengan memberikan like pada salah satu foto dari masing-masing kategori SCTV Music World 2023 yang kedua Voting juga dapat dilakukan dengan mengirimkan SMS ke 97288 dengan tarif SMS Rp2.000 per SMS. Untuk yang ketiga, periode voting SCTV Music Award 2023 tahap kedua dimulai pada tanggal 10 April sampai 8 Mei 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Syarat dan ketentuan berikutnya satu akun hanya dihitung satu kali vote Ini penting banget persahaban Untuk selanjutnya juga hasil akhir diputuskan oleh tim SCTV Dengan menggabungkan hasil perhitungan voting sosial media dan SMS Keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat Cara dan ketentuan berikutnya SCTV selaku penyelenggara acara Berhak mendiskualifikasi voting yang masuk apabila menemukan adanya upaya untuk mencurangi hasil vote Untuk berikutnya, SCTV berhak juga untuk mengganti, membatalkan, atau menunda perhitungan vote Dan untuk yang terakhir, SCTV memberikan pengumuman penutupan voting melalui akun resmi media sosial Hasil voting bisa diketahui saat malam puncak SCTV Music Award 2023 Itulah untuk syarat dan ketentuan Voting SCTV Music Award 2023 Semangat untuk kita semuanya Kita yakin, optimis, bismillah menang Untuk Bunda Lesti bisa memborong 3 piala sekaligus Di ajang SCTV Music Award 2023 Kemudian juga level berikutnya Ini ada informasi mengenai perolehan sementara Ford Lesti TV Music Award ini langsung diinformasikan langsung dari L2W untuk perolehan sementara di akun Instagram untuk kategori penyanyi dangdut, Bunda Lesti mendapatkan Tentunya vote 36.420 votes Dan untuk kategori video klip, Bunda Lesti mendapat Voting 20.559 votes Dan untuk kategori lagu dangdut, Bunda Lesti mendapatkan Voting 22.451 votes Ini perolehan sementara untuk di akun Instagram Kita simak juga untuk perolehan sementara di aplikasi Facebook persahabatan di media sosial untuk penyanyi dangdut bunda Lesti menafatkan 1713 votes dan untuk video klip 1404 voting dan untuk lagu dangdut 1547 votes itu untuk di Facebook dan sementara untuk di Twitter Bunda Lesti, untuk di kategori penyanyi Dangdut mendapat 433 votes dan untuk video klip 489 votes dan untuk lagu Dangdut 444 votes Berikut itu informasi perolehan sementara voting Lesti Kejaura Jumlah like di media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter para sahabat ya Ini informasi langsung dari L2W Semangat untuk warga Konoha Buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya untuk mensupport yang terbaik Buat Lesti Kejora Dan untuk berikutnya juga, para sahabat, kita mendapatkan kejutan dari Bunda Lesti Kejora Yang mengcover lagu Rumah singa Ini juga membuat kita semakin penasaran untuk selalu menunggu kejutan dari Lesti Kejora kali ini akan disuguhkan lewat channel Youtube Lesan Entertainment. Bunda Lesti mengcover lagu Rumah Singgah. Ini keren banget. Baru cuplikannya saja, persahabat. Sudah merinding mendengar suara Bunda Lesti Kejora. Bismillah kita trendingkan, persahabat. Dia pokoknya gas sampai pucuk untuk... Lagu Bunda Lesti yang akan disuguhkan di channel Youtube Lansal Entertainment Ini lagu rumah singgah yang di cover oleh Bunda Lesti Mudah-mudahan bisa booming, bisa trending, amin Dan berikutnya juga bersahabat kita, si nih ada momen Ini momen semalam dia saat Bapak Mi main bola Ada saja pertanyaan Mas Wawan yang selalu membuat warga Konoha pun tidak habis pikir, ya Sampai sahur aja ditanya di mana, persahabat Kita lihat di pertanyaannya, sahur di mana bang? Jawaban Papa Bilar, di rumah Sudah jelas banget ya, jawabannya simpel di rumah Masa sahur di jalan, kata Papa B Dan nah, ada pertanyaan lagi nih Bang, katanya Papa Bilar mau ke rumah ayah Kejora Bang, katanya sahurnya di rumah ayah Kejora Ya, kalaupun iya, kata Papa Bilar, pasti adalah kita, katanya itu ya Selaturahmi keluarga, kata Papa B, kayak kemarin juga, kata Papa Bilar Ayah mampir jenguk, tuh, alhamdulillah ayah kemarin juga mampir untuk menjenguk Bunda Lesti Pas Lesti sakit, persahabat, itu yang disampaikan oleh Papa B Dan kita lihat juga nih jawaban Papa Bilar, cuma kan gak semuanya harus kita publis Ini poin penting banget ya memang tidak semuanya harus dipublis Tidak semuanya harus di Tentunya umbar-umbar Papa Bilar emang jawabannya luar biasa banget Para sahabat Dan ada pertanyaan lagi nih Tapi abang kesana juga bang katanya Kita lihat jawabannya Papa Bilar Ditanya ke rumah Ayah Kejora, iya kata Papa Bilar, Emang harus ngasih tahu ke kalian Emang ada aja di bawah persahabat ya Harus lapor-lapor kata Papa Bilar Kami sedang Berkunjung ke rumah orang tua kami Emang ngakak banget nih waktu jawaban di sini sahabat ya Mas Lawan emang ada-ada pertanyaannya Masa sahur aja ditanya harus dimana, para sahabat ya Jawaban simpel, Papa Bilar, ya di rumah Kita doakan saja mudah-mudahan Lesler family selalu sehat, bahagia Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Komentar pun begitu banyak, para sahabat, diunggahan ini Salah satunya dari akun Fatih26125 Mereka tuh privasi Gak semua harus dipublis, dikontenin Lapor, lapor kami sedang berkunjung Ke rumah orang tua kami Ngakak banget, lagian wawan ayah-ayah wayah pertinyi ini, katanya itu ya Ada aja pertanyaannya Yang selalu bikin ngakak banget ya Mudah-mudahan sehat terus untuk Lesnar dan kita semuanya Dan semoga apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan, amin masih menunggu kabar terbaru hingga cedukan vitamin lainnya? Jangan kemana-mana terus ikuti channel diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik. Kabar terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.